Dari saya dulu minum, ya, minum amandel. Amandel ini enam bulan, ya. Kalau saya enam bulan, gak berhenti terus-menerus setiap harinya. waktu masih kecil, dia sakit pengaruhannya karena ada mandelnya. Tapi dia rutin minum ini selama enam bulan sekali sehari, dan akhirnya apa? Itulah ya Bismillah. Nah sekarang saya mau review herbal amandel ya namanya. mandel ini kemasannya kotak ya. Ini herbal lama cuma ini sangat efektif banget. Kira-kira buat apa ya teman-teman yang tahu boleh komen duluan di bawah. Ya jadi ini digunakan untuk amandel ya. Tahu amandel kan penyakit yang kalau kita nanti sakit sini ya di apa namanya di tenggorokan itu Nah itu amandel inilah amandelnya ini bungkusnya kuning kotak kuning kayak gini ada ungu-ungu pink gini terus ada ada tulisan jamu terus ada tulisan halal milinya. terus uh, isinya ada 12 aset masing-masing 10 gram Oke sekarang kita buka dulu ya eh enggak saya baca ini dulu nama itu komposisinya ada tiga Di sini tiga enggak tahu ya yang lain-lainnya ada tiga ada Kancela As Asiatica Herba Kurkuma Santoriza rhizoma starcitar Peta Mutabilis Oleum nah, ada daun, ada herba, ada rizoma atau rimpang masing-masing ya. beratnya 300 mg nah ramuan tanaman obat untuk meredakan tenggorokan kering cara pakai ini ada dan ini ada juga itunya tanggalannya berarti bagus ya ini herbalnya ada diproduksi oleh herba bagus di Malang kotak ini ada bepomnya juga sekarang kita coba buka ya nah ini dalamnya kayak ini nih nah, segini isinya 10 gram ya dan di dalamnya ini ada 200 plus eh, aset ini ada ini volume cara pakainya ini kita taruh di e, 1 gelas air 150 mili ya, awal pemakaian 3 kali 1 gelas selama 7 hari setelah itu 1 hari sekali selama 4-6 bulan untuk penyembuhan optimal nah Biasanya anak-anak itu kan ya Anak-anak itu kan sering tuh gara-gara minum Minum es, minuman manis Jadi amandel. saya kurang tahu sih Saya enggak, enggak Baca penyebabnya apa, tapi biasanya sih Gara-gara itu ya, Coba teman-teman nanti cari deh Kalau ini yang sudah tahu boleh komen di bawah deh Apa penyebabnya amandel itu Nah jadi Ini bisa konsumsi almondel ini Almondel ini ya untuk amandel ya Jadi ini adik Baru saya dulu minum ramandel mandel ini 6 bulan ya kalau tidak salah enam bulan nggak berhenti terus menerus setiap hari kalau ya. masih kecil dia sakit tenggorokannya ada mandelnya, tapi dia rutin minum ini selama 6 bulan sekali sehari dan akhirnya apa sekarang sembuh sudah. ada juga pasien saya dulu pasien bekam beberapa hari eh beberapa bulan lalu, ya, anaknya juga ada mandelnya. nah terus saya bilang rutinkan aja pakai ini amandel rutin sekali sehari enak nih katanya sembuh, cuma nggak tahu berapa saset habisnya. Ya. Intinya kalau kita mau, apa namanya, kalau herbanya memang bagus, herba memang bagus, kita bisa uh, konsumsi itu kalau memang cocok ya. Apalagi kalau rutin sampai 6 bulan, adik saya sampai 6 bulan belum sembuh total, sekarang nggak ada lagi sudah sakit-sakit. Ya. Oke, jadi ini gambarnya lucu kira-kira rasanya, apa ya, kalau warna kuning mungkin jeruk ya saya kurang tahu jadi coba kita buka dulu si serbuk ya serbuk kayak gini nah terasa hmm, ini ntar benar juga ada, ya. ada si jeruk Ya. Jadi ini cocok memang buat anak-anak ya, karena memang rasanya enak. Tidak ya, bukan cari cari jeruk kan. Oke, itu aja. E, buat teman-teman yang mau beli laman del ini bisa langsung ke toko-toko yang terdekat atau misalkan mau stok banyak ya bisa ke link di bawah sini. Nanti saya sertakan link dari e-commerce ya tempat saya beli. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat review saya kali ini. Yang belum subscribe boleh dong subscribe dulu. Nanti saya banyak review herbal-herbal lainnya. Jadi teman-teman yang mau tanya herbal apa yang mau direview, boleh deh tanya dulu di sini, di komen di bawah. Mau herbal apa sih yang mau direview kayak gitu ya. Oke, itu aja semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.